Baiklah, persahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk menemani santai siang, kalian saat ini Bang memberikan informasi terbaru Dan kabar-kabar bahagia pastinya dari idola kita Untuk kabar pertama, persahabat Ada kabar yang sangat membahagiakan sekali Untuk warga Konoha kita semuanya Pecinta Leslor dimanapun berada Alhamdulillah, persahabat, ya kita mendapatkan kabar Bahwa kita semua, persahabat ya, pendukung Lesler memang benar-benar kompak Alhamdulillah, Bunda Lesti dan Papa Bilar ini menang di semua kategori di aplikasi Jux. Persahabat ya, kita mendapatkan kabar dari Lesler Indonesia 2020 Disimak di info yang diposting. Alhamdulillah, kita menang di semua kategori di aplikasi Jux ID Lihat slide kedua sampai enam, semangat untuk besok kita vote Dede Lesti Kejora Kita lihat persahabat yang untuk pertama Alhamdulillah kita menang di Jux Unggul Jauh persahabat ya Dalam kategori Video klip paling ngetop Alhamdulillah lagu Bismillah Cinta Unggul Lesti ini tentunya unggul jauh Dari Atta Halilintar Dan Aula Hermansyah ini suatu kebanggaan Suatu kebahagiaan yang kita Rasakan Alhamdulillah dan kita lihat juga Untuk berikutnya Bunda Lesti Kejora ini memenangkan juga persahabat ya di posisi pertama dalam kategori penyanyi dangdut paling ngetop di atas via Valen. Alhamdulillah ini juga suatu kebanggaan poinnya saja unggul jauh banget nih persahabat ya dan untuk berikutnya kategori kolaborasi paling ngetop Alhamdulillah takdir cinta Lesti Rizki Bilar ini di posisi pertama di atas lagu dari Arsy Widianto dan Tiara Andini Ini sih luar biasa juga persahabat ya Dan untuk berikutnya Kategori lagu Dangdut paling ngetop Alhamdulillah lagu bawa aku ke penghulu Lesti Kejora di posisi pertama persahabat ya Di atas lagu dari Rara dan Gunawan Dan berikutnya Untuk kategori lagu pop paling ngetop Bismillah pun Unggul Lesti ini di posisi pertama di atas Leodra. Wow, ini tentunya kabar yang sangat membanggakan, yang sangat membahagiakan warga Konoha semuanya. Alhamdulillah, dukungan yang tak sia-sia. Mudah-mudahan tetap solid seperti ini untuk mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Berikutnya, persahabat kita lihat juga ada sebuah kabar spesial banget nih dari... Bunda Lesti Kejora yang mengingatkan warga Konoha untuk jangan lupa malam ini menyaksikan Idola kesayangan Bunda Lesti dan Papa Bilar di acara Sofi, persahabat ya, Karena kejutan akan disuguhkan malam hari ini oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar Kita lihat juga persahabat ya Idola kesayangan kita ini sama-sama mengingatkan untuk kita semua pecinta Lestat untuk selalu stay di depan TV persahabat, jam 7 malam nanti kita support, kita doakan dan kita dukung yang terbaik untuk idola kita berikutnya persahabat kita lihat juga ada unggahan spesial yang kita dapatkan dari Wawan Potret, ini unggahan kemarin mengunggah sebuah postingan foto momen ketika Bunda Lesti Papa Bilar tampil di atas panggung dan kita lihat juga persahabat ada kalimat caption yang dituliskan Perdana foto Leslar, ada yang masih ingatkah program apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Tuh, persahabat, kira-kira yang masih ingat? Coba tentunya ditulis di kolom komentar, persahabat, ya pastinya warga Konoha selalu ingat momen-momen di mana Bunda Lesti dan Papa Bila selalu memberikan vitamin bahagia untuk kita semua. Berikutnya, persahabat, ada kejutan juga yang kita dapatkan. Bakal di-up juga video terbaru di channel YouTube-nya Youtubenya Leslar Entertainment Ini sih cute banget ya Semalam saja sudah menyuguhkan vitamin yang sangat luar biasa Kali ini mereka, persahabatku Bunda Lesti, Papa Bilar, akan menyuguhkan vitamin juga nih Aduh, tentunya mereka selalu membuat kita penasaran Mudah-mudahan persahabatnya secepatnya nih Vitamin yang tentu disuguhkan kita dapatkan dari idola kesayangan kita dan kita masih menunggu kejutan lain serta kabar-kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana mana total stay tune dan pentingin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Benar terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.